ini namanya quilting teman-teman ya. ini uh, saya udah mau hampir selesai ini saya bikin satu minggu ini nah ini saya tinggal mau jahit bordernya ya ini ini bordernya belum selesai jadi saya mau uh, lanjutin jahit hari ini nah teman-teman kenapa sih saya suka kult uh, cool ini ini tuh dari bahan-bahan bahan aku potong-potong kecil-kecil gitu uh, terus aku sambung-sambungin dijahit satu persatu ya ini sampai jadi desain seperti ini kelihatan gak? ini seperti ini ya. ini waktu itu saya lihat di youtube nih Nah, saya tulis di buku saya, terus jadi deh seperti ini. Nah, nah teman-teman, tahu nggak? Ini, wilting seperti ini nih. Ini kalau dijual di sini tuh mahal banget, teman-teman. Ini, seperti ini itu bisa sampai 20 jutaan, teman-teman, kalau dijual. ya Jadi, emang ini tuh wilting di sini tuh emang mahal Uh, kenapa mahal? Mungkin karena bikinnya emang detail. Ya, ini saya lihatin ya. Ini, ini bikin star seperti ini. Ini harus, uh, ini saya ketemu poin-poinnya ya di sini ya. Jadi benar-benar kelihatan ya. Kelihatan bentuknya kan? Nah, itu mungkin yang bikin mahal itu seperti itu. Sebenarnya sih bukan bukan itu sih. Uh, faktornya saya bikin ini, saya bikin ini karena memang unik aja unik, terus emang apa ya bentuknya itu, jadi desainnya itu bagus dan saya tuh pengen tahu penasaran gitu teman-teman waktu -teman. itu saya tuh penasaran kayak gimana sih kok orang kok bisa sih bikin bahan kecil-kecil di satu-satuin gitu sampai jadi desain yang benar-benar unik bagus ya, udah gitu harganya mahal banget nah ini deh sekarang saya belajar di Amerika tuh belajar quilting saya belajar sendiri teman-teman saya nggak ada yang ngajarin nggak ada yang nggak uh, nggak ikut kursus ataupun apapun ya saya cuma lihat di YouTube aja uh, kebetulan memang saya dulu pernah uh, belajar jahit itu karena saya pengen gimana sih orang bisa jahit gitu nah ini mesin jahit mesin jahit saya di sini tuh ini ini gabung banget ini uh, pakainya semuanya listrik jadi saya enggak pakai pendetaan kaki ya pakai dia ini aja jauh jalan sendiri deh jadi lebih lebih gampang aja sih nah ini sekarang saya mau lanjutin jahit ini ya teman-teman ya ini saya mau garisin dulu ya biar gampang Nah ini teman-teman ini ya uh, kalau di Indonesia ini sih nggak mungkin belum banyak yang tahu ya soal quilting cool seperti ini ya. Nah uh, kalau di Amerika tuh ini apa namanya uh, populer banget teman-teman. Dan juga ini tuh harganya mahal uh, tergantung bagus enggaknya terus besar atau kecil gitu ya. Itu waktu itu saya eh uh, tahun kemarin ke pameran, ke pameran quilting ya. Itu kecil, kecil seperti ini. Kecil ya. Itu harganya itu nih uh, sekitar segini besarnya. Itu harganya itu 150 dolar, teman-teman. 150 dolar itu sekitar dua juta dua ratusan ya kalau dirupiahin ya Nah ini quilting saya itu perkiraan doang ya perkiraan itu mungkin 20 jutaan tapi saya pikir itu lebih daripada 20 jutaan kalau punya saya kalau saya mau jual ya teman-teman ya tapi uh, sebenarnya ini saya bikin ini mau buat pameran tahun depan juga tapi berhubung nanti mertua saya sebentar lagi ulang tahun, mungkin saya mau kasih ini ke mertua saya dulu. Nanti baru saya bikin bikin lagi yang sama seperti ini, cuman mungkin beda warna ya. Nanti buat pameran. Buat pameran lagi. Nah, baru nanti saya mau jual. Itu perkiraan aja sih teman-teman, perkiraan dijual itu 20 jutaan tapi bisa lebih karena uh, kalau uh, di culturenya itu yang milih banyak. Uh, dinilai bagus itu ini bisa sampai 30 jutaan harganya. Jadi teman-teman, kul-kul di sini itu memang mahal banget. Saya mau pakai. ini hmm. Terima kasih. Oke nih, aku udah garisin seperti ini, ini tinggal dijahit deh. Nah, teman-teman, nih, ini jadi tepung ya. Ini, ini, nah, tuh kan jadi, jadi ketemukan ininya kan, kalau seperti ini, nah. Meskipun uh, ini udah digaris seperti ini ya Tapi tetap uh, saya harus bisa Mastiin kalau warna ini pink ke pink Itu ketemu seperti ini teman-teman Nah makanya itu uh, jahit quilting itu agak kebang gabang sulit ya Karena setiap titik ini harus ketemu uh, Warnanya ya Gak tindih-tindih begitu ya jadi harus ketemu poinnya di sini ini teman-teman. Nah, ini saya mau lihatin jahitnya ya. Nah, ini saya pastiin ini itu ketemu sama warnanya. Sama kuning, sama kuning, pink sama pink ya di garis tengah ini. Jadi nanti uh, bagus kelihatannya ya. Nah ini teman-teman, ini mesin jahit saya itu elektrik. Jadi saya pakai pencetan ini nih. Kalau pencet ini jalan nanti ini buat kecepatannya jadi saya enggak pakai injakan kaki ya jadi mesin jahit ini tuh lebih gampang nah ini juga harus ketemu nih makanya jahit quilting itu harus benar-benar telaten teman-teman lihatin lagi ya ini kata enggak ini saya pencet di sini mesin jalan matiin ya pencet lagi jadi ini mesin jahit ini itu lebih gampang teman-teman dibanding mesin jahit yang itu ya yang kayak di Indonesia ya Ini eh, saya liatin ya. Ini, tuh. Jadi ini, uh, ini ketemu ya antara garis ini tengah itu ketemu jadi nggak timpang-tindih ya. Seperti ini. Nah, jadi bagus kan kotak jadi kelihatan uh, kotak ya. Ini sama kayak gini nih teman-teman Ini Ya Seperti ini Ini uh, Mana ya Oh ini Nah ini yang tadi saya bilang Ini poin-poinnya itu ketemu teman-teman Setiap titik itu harus ketemu Jadi memang jahitnya ini tuh Harus benar-benar teliti -benar Harus sabar Ya ketemu seperti ini Ya, antara titik ini, titik ini ketemunya. Nah, ini saya... Ini saya udah jahit nih teman-teman. Nih. Jadi kalau udah jahit saya potong sisanya ya. jadi ya, deh, nih jadi seperti ini teman-teman, Ini saya mau tambahin bordernya lagi. Ya ini hanya border desain ya. Nanti saya mau tambahin border yang poofs di sini. gitu teman-teman kalau nggak ada kegiatan di rumah kerjanya jahit. <tuk> ya. Nih saya mau gunting. Uh, nih saya mau tambahin. Ini border yang di luar polos. Tambahin border lagi. Jadi nanti biar besar. Jadi ini buat selimut uh, ukuran queen A bed ya. Nih. Tambahin border, kalau aku udah potong-potong nih kemarin. Ini nanti aku tambahin. Disini nih teman-teman.